Get ready for the countdown. Five, four, three, two, one, zero. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel intimas motor kali ini gua mau kasih satu tips cara memperbaiki atau menangani kasus kode 12 di airoc dengan metode uh, menggunakan sekun nah tapi sebelum melanjuti video ini tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasi di bawah ini biar nggak ketinggalan update video terbaru oke okay, langsung oke okay, langsung aja kita potong kabelnya soketnya nah, ini karena biasanya yang kebakar nih di soket ininya ya karena ini kan soketnya adanya posisinya di bawah juga karena air atau air hujan kotoran yang bikin soket ini kebakar nah kita antisipasinya kita langsungin aja nih si kabelnya ini tapi enggak kita langsungin kita kita pasang langsung tapi kita menggunakan sambung pakai sekun nah ini kita potong aja kabelnya Oke okay. potong kita potong kabelnya kita potong sip Oke okay. oh, udah kita potong terus kita siapin sekun sekunnya, sekun ini beli di toko-toko kabel juga banyak cuma 500an sih ini sekunnya. <coughs> Oke, okay, kita jepit aja nih si sekunnya ini di kabelnya kita jepit, yang kuat kita jepit. pemasangan sekunya ini harus benar-benar kuat ya kita jepit pakai tang ini harus kuat biar dia nggak lepas tapi sih metode ini banyak juga sih cara buat nyambung ini beda-beda cara ada juga yang pakai kabel beli kabelnya langsung ada juga yang dilangsungin di pasang langsung digulung tembaganya langsung digulung isolasi ada juga cuman saya nggak kasih saran yang kayak gitu tapi saya saraninya sih kalau bisa pakai ini sekun karena dia lebih kuat posisinya pasti Oke ini yang kayak gini kurang lebihnya yang satu ya udah kepasang nah yang seterusnya sama pemasangannya sama kayak yang pertama ya tinggal dijepit aja mudah kok ini masang Okay, pemasangannya lanjut se semuanya ya kita pasang sepulnya oke okay. kayak kurang lebihnya kayak ginilah yang tiganya udah dipasang ya udah dipasang sepunya Nah lanjut ke yang tiga bawahnya pun pemasangannya sama ya seperti tadi setelah udah terpasang sisa punya ini udah kuat sepunnya semuanya udah kita pasang nah ini terus kita mau pasang cara masangnya terus gimana nah masangnya ini kita menggunakan baut nah bautnya itu kita siapin baut seperti baut aki sama ringnya dan ring satu lagi sama murnya nanti kita pasang jadi pemasangannya menggunakan baut ya menggunakan baut aki oke okay. nah ini untuk warna-warna kabelnya apa aja nah untuk yang pertama ini warna kabel yang warna hijau ini kita ketemu ke hijau warna merah kuning yang bawahnya ini ada merah list kuning itu ketemu sama warna hijau ya oke okay. nah ini kita pasang rimnya dan kita siapin umurnya ya. Kita pasang. Oke, okay. okay, kita pasang, kita kencengin menggunakan baut mu. Kobe, aku kunci 8 ya, kita menggunakan kunci 8. Oke, okay, kita kencengin bautnya. Oke. Okay. Nah, ini udah terpasang satu seperti inilah nya ya. Oke, okay. nih. Nah, untuk yang kabel warna putih ini kita menuju ke merah lirik merah strip biru ya. Yang putih ini ke merah strip biru ya. Sama pemasangan kita menggunakan baut. Oke, okay. seperti ini. Oke. Okay. Nah, kencengin lagi yang satunya, oke. Okay. yang merah nih yang kabel merah ini kita sambung ke yang bawahnya ini ke warna merah putih ya merah putih ke merah oke okay. kita pasang kita kencengin juga bautnya kita kencengin karena saya menggunakan sekun ini buat saya sih alhamdulillah udah nggak ada yang komplain sih untuk masalah pemasangan atau solusi mengatasi kode 12 di airlock ini saya menggunakan sekun ini karena kalau kita bicaranya sambung aja pasti ada masanya kekuatannya nah kalau kita menggunakan sekun ini di baut seperti ini pasti dia kenceng dan nanti di finishingnya di solasinya di bagian buat nyolasinya ini kita harus bener-bener harus kuat dan juga nanti dijaga-jagain pinggir-pinggirannya biar nggak ketemu saling nempel ya untuk bagian solasinya nanti oke okay, udah seperti ini udah kuat nah bisa kita coba nih ya Oke, okay, di motornya udah hidup dan kode 12 nya hilang. Nah, kita langsung ke tahap perapihan tabelnya solasi ya. kayak gini langsung kita solasi lagi ya kita rapihin nih oke okay, setelah udah rapi solasinya terus kita tes lagi motornya ya nah, oke okay, ini udah normal 100% udah udah jadi motornya mantap Oke okay guys cukup sekian tutorial dari gue Tips menangani kode 12 di motor Aerox ini Step by step nya Semoga bisa bermanfaat video ini Dan jangan lupa di like dan di subscribe Dan Nyalakan lonceng di bawah ini Biar gak ketinggalan update video terbaru dari gue Oke okay, salam yang semakin di depan Gaspol